Hai hai hai Mereknya hewan yang sering memasuki area pemukiman penduduk Sering juga menimbulkan keresahan di masyarakat Banyak kasus yang menimbulkan korban luka maupun meninggal dunia Dan gak hanya itu, rusaknya alam menjadi salah satu faktor satwa liar masuk ke pemukiman Dan ternyata, tidak hanya membahayakan manusia Hewan yang masuk ke pemukiman warga pun terancam keberadaannya Misalnya saja, seekor harimau Siberia yang memasuki desa Linuh di provinsi Heliong Cina. China. Walaupun tidak terdapat korban jiwa, para ahli mengkhawatirkan keamanan harimau dan penduduk setempat apabila dilepaskan begitu saja. Selain itu, salah satu penyebab hewan buas yang turun ke pemukiman manusia juga akibat rusaknya habitat mereka, sehingga daerah tempat tinggal mereka mengalami penyempitan. Hutan yang dulunya menjadi tempat tinggal dan berkembang biak, ini berubah menjadi perkebunan yang membuat para hewan tidak nyaman Dan gak hanya itu, bahkan banyak satwa yang keluar dari habitatnya karena kekurangan paket Eh, tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Memang hutan adalah tempat para hewan buas mencari makan Namun kini jarang ditemui mangsa untuk dijadikan buruan Sehingga mereka keluar dari habitat aslinya menuju pemukiman warga Selain itu perilaku hewan juga sangat sulit untuk ditebak Memang hidup di alam liar membuat naluri bertahan hidup mereka hingga cara mereka mencari makan Kadang bikin geleng-geleng kepala seperti sebuah kejadian di mana seekor harimau benggala yang tersesat terlihat tengah mencari makan di dekat sebuah kebun teh di Nagaon, India. Dengan tubuhnya yang kuat serta bulunya yang tebal, terlihat harimau yang tersesat itu nampaknya keluar dari dalam kawasan perlindungan hewan buas di India. Tahukah kalian sob, jika warga desa di India sangatlah unik karena toleransi mereka yang tinggi terhadap alam di sekitar mereka? yang hadir untuk hidup bersama di bumi, termasuk hewan-hewan liar di dalamnya. Cara pandang hidup dan biarkan mereka hidup juga menjadi dasar yang penting bagi transformasi India menjadi benteng pertahanan terbesar bagi harimau di seluruh dunia. Namun, negara ini hanya memiliki 25% dari total habitat harimau di seluruh dunia. Tapi mereka bisa menampung hingga 70% jumlah harimau liar yang tersisa yaitu sekitar 3.000 ekor Bahkan di negara India, harimau sendiri dianggap sebagai simbol nasional dan juga memiliki peran penting dalam sebuah ekosistem yang sehat Bahkan di India, meluncurkan sebuah proyek harimau atau Project Tiger pada April 1973 lalu untuk melindungi kucing besar itu dari kepunahan